Assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang fact dari buah zuriat setelah mengkonsumsi buah zuriat dan e, buat kalian nih di sini yang udah konsumsi buah zuriat ada nggak sih yang pernah ngerasain setelah konsumsi buah zuriat justru menstruasinya jadi nggak lancar misalnya bisa telat sampai 1 bulan atau 2 bulan bahkan 3 bulan bahkan bisa lebih dari itu Nah pertanyaan ini tuh banyak banget yang diajukan oleh teman-teman yang ada di kolom komentar maupun yang udah DM Nah berhubung karena aku nggak bisa balasin satu-satu di kolom komentar kalau misalnya aku balasin pun tanganku bisa pegal coy jadi di sini aku bakal ngebahas langsung di video ini untuk menjawab pertanyaan kalian Kenapa sih gitu kan setelah mengkonsumsi buah zuriat menstruasi justru jadi nggak lancar. Nah sebelumnya kita flashback dulu ke buah zuriat Nah buah zuriat ini dipercaya bisa memberikan kesuburan Bisa meningkatkan kesuburan untuk pria maupun wanita Dan dipercaya di masyarakat bahwa bisa memberikan efek kehamilan pada wanita Nah karena hal itu banyak banget dari masyarakat yang menggunakan uh, buah zuriat ini Nah untuk itu buah zuriat ini memang mempunyai efek antioksidan yang sangat tinggi Sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dari sel telur maupun sel sperma Manfaat dari buah ini tuh emang bagus banget, cuman sayangnya pada penelitian tentang buah ini tuh masih terbatas teman-teman Tapi yang pernah aku baca, penelitian dari buah ini tuh emang bagus banget untuk meningkatkan kesuburan Cuman aku rada lupa menyimpan jurnal penelitian tentang zuriat Kalau misalnya aku menemukan jurnal penelitiannya, nanti aku bakal tempelin linknya di bawah ya teman-teman Oke okay, kita langsung aja ke pembahasan kenapa sih setelah konsumsi buah zuriat menstruasinya itu menjadi terhambat atau menjadi telat sebulan dua bulan bisa sampai lebih dari itu. Nah teman-teman sebenarnya buah zuriat itu tidak ada hubungannya dengan menstruasi, justru buah ini tuh memberikan efek yang baik untuk kesuburan. Cuman banyak dari teman-teman yang mengalami keterlambatan menstruasi setelah mengkonsumsi buah zuriat. Nah, menurut dokter di halo dokter aku pernah konsultasi gitu kan. Kenapa buah zuriat itu bisa menyebabkan keterlambatan menstruasi? Nah, beliau menjawab bahwa buah zuriat itu tidak ada hubungannya dengan menstruasi, justru bisa memperlancar menstruasi kayak gitu. Cuman Nah, bagi teman-teman yang punya keluhan haid, yang terlambat haid menstruasi, atau bahkan emang mensnya itu enggak teratur, atau emang sudah sering mengalami keterlambatan haid, nah itu tuh tidak ada hubungannya dengan buah zuriat, ya teman-teman. Melainkan emang mempunyai masalah di siklus menstruasi. Nah, menurut dokter itu tuh enggak ada hubungannya dengan menstruasi, karena untuk buah zuriat ini sendiri dia itu mengandung vitamin B kompleks karbonhidrat serat asam lemak dan asam amino jadi bagus banget untuk dikonsumsi dan aman gitu tapi untuk penelitian tentang kesuburan ini dia itu masih terbatas penelitiannya tapi untuk kandungan ini udah ada penelitiannya dan dia bagus banget dikonsumsi bagi kalian yang mengalami ini kemungkinan kalian itu emang punya masalah di siklus menstruasi aja tapi enggak ada hubungannya dengan konsumsi buah zuriat bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan menstruasi kayak gitu dan kebetulan aku juga pernah konsumsi buah zuriat ini selama beberapa bulan dan alhamdulillah aku nggak menunjukkan efek apapun kayak gitu nggak menunjukkan efek keterlambatan menstruasi sampai berbulan-bulan alhamdulillah belum pernah dan kalau misalnya bagi kalian konsumsi buah zuriat tapi heightnya jadi melanggar teratur, itu terus baiknya aku sarankan kalian cek aja ke dokter, USG supaya kalian tahu masalahnya apa kayak gitu. Sebenarnya banyak banget efek-efek yang bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan menstruasi. Misalnya jadi stres, terus minum obat-obatan, terus juga terlalu banyak aktivitas yang berat. Itu tuh bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan menstruasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian terlambat menstruasi, coba kalian evaluasi dulu apakah kalian itu sebelum mengkonsumsi buah zuriat ini punya aktivitas yang berat atau punya tingkat stres yang lumayan berat kayak gitu dan itu tuh mempengaruhi hormon juga kayak gitu. So kalau misalnya kalian um, khawatir mengkonsumsi buah zuriat bisa menyebabkan terlambatnya menstruasi itu nggak usah khawatir ya karena dokter aja udah menjamin bahwa kuas zuriat itu tidak ada hubungannya dengan siklus menstruasi bahkan bagus banget untuk dikonsumsi Nah jadi buat kalian gak usah khawatir ya kalau misalnya kalian pengen lanjut silahkan Tapi aku khawatirnya kalau misalnya kalian tuh udah konsumsi obat-obatan yang lain herbal-herbal yang lain Terus kalian kombinasikan yang buah zuriat dan itu tuh bisa menyebabkan efek yang tadi Yang kita nggak tahu akan terjadi apa kayak gitu mungkin berefek ke menstruasi kita atau ke tubuh kita Ke ginjal kita ke organ-organ lain kayak gitu bisa jadi jadi kalau misalnya kalian lagi terapi buah zuriat, usahain khusus buah zuriat aja, jangan dicampur-campur, jangan dikombinasikan dengan yang lain-lain. Nah, aku tuh selalu himbau ke kalian semua, kalau misalnya kalian lagi terapi gitu kan, terapi herbal ataupun terapi obat, sebaiknya kalian selesaikan satu-satu, jangan dikombinasikan atau dicampur-campur gitu nanti efeknya ya kayak gini tadi bisa menyebabkan keterlambatan menstruasi, ntar hormonnya jadi kacau, jadi bingung kayak gitu. Terus kerja obatnya juga jadi nggak efektif. Nah saran aku kalau misalnya kalian itu emang udah terbiasa minumnya kombinasi kayak gitu, diaturlah dengan baik kayak gitu supaya obat ataupun terapi yang kalian biasa minum itu diselesaikan satu-satu. Sebaiknya sih aku menyarankan nggak usah dicampur atau diselingi kayak gitu dan aku tekankan sekali lagi bahwa buah zuriat itu tidak ada hubungannya dengan telat menstruasi mungkin bisa aja karena ada faktor-faktor yang aku sebutin tadi bisa karena kalian itu konsumsi obat-obat yang lain itu kalian kombinasi sehingga hormon bisa menjadi kacau kayak gitu nah kalau misalnya kalian itu mengalami yang aku sebutin tadi mensonya jadi terlambat setelah mengkonsumsi buah zuriat aku saranin kalian USG atau enggak kalian kalau misalnya kalian emang khawatir banget kalian stop aja konsumsi buah zuriatnya dulu takutnya emang gak cocok ataupun karena belum ada penelitian yang menandakan uh, perempuan itu ada yang mengalami ketidakcocokan dalam mengkonsumsi buah zuriat makanya untuk mengambil Tengahnya gitu kan supaya lebih aman kalian stop aja buat zuriat cari terapi untuk promil yang menurut kalian tuh cocok di kalian kayak gitu jadi nggak apa-apa sih coba-coba buat yang lain yang penting kalian nggak kombinasi kan nggak dicampur-campur gitu loh jadi supaya kerja dari terapi yang kita coba itu atau obat-obatan ataupun herbalan yang kita coba itu supaya lebih efektif dan tidak menimbulkan efek-efek yang lain ketika dikombinasikan kayak gitu so kalau misalnya kalian masih ngalamin hal itu aku menyarankan ya sekali lagi kalian cek ke dokter untuk cek siklus menstruasi kalian ataupun kalian stop untuk konsumsi buah zuriatnya dulu, kalian konsumsi promil yang kalian punya dulu kalau misalnya udah selesai baru kalian konsumsi buah zuriat jadi sendiri-sendiri gitu loh kalau misalnya satu bulan atau dua bulan pengen terapi, terapinya terapi apa namanya obat dokter ya udah selesain obat dokter kemudian kalau misalnya udah selesai dan kalian jenuh pengen gak ada hasil atau sebagainya kalian bisa coba ke bulan berikutnya kayak gitu bulan berikutnya untuk konsumsi buah zuriat misalnya buah zuriat terapinya sebulan atau dua bulan kayak gitu aku dulu malah lama banget loh enam bulan apa 8 bulan untuk konsumsi buah zuriatnya kayak gitu dan mendapatkan hasil dan sayangnya gagal dan sepengalaman aku mengkonsumsi buah zuriat itu, teman-teman aku paling ngerasain uh, cepet pipis, pengen pengen pipis terus kayak gitu loh. Karena emang dari buah zuriat itu emang banyak mengandung air, jadi wajar aja kalau misalnya kita itu pipis, apalagi dibarengi dengan minum air putih yang cukup oh. dalam sehari kayak gitu. wajar aja kalau kalian tuh mengalami pipis. Terus untuk haid, haid itu alhamdulillah aku masih normal dan nggak ngalamin yang kayak kalian itu. Um, menurut aku justru haidku jadi lancar setelah minum buah zuriat nggak tahu sih kalau kalian kayak gitu mungkin setiap orang itu punya efek yang beda beda kayak gitu loh ada yang cocok ada yang enggak kayak gitu jadi kalau misalnya kalian rasanya nggak konsumsi apapun tapi pas konsumsi buah zuriat kalian justru malah terlambat haid sebaiknya kalian stop aja karena takutnya itu emang nggak cocok. Gitu ya, teman-teman. Terus yang aku rasain kayak mual muntah, yang kayak kalian bilang itu nggak ada sih. Aku nggak pernah ngalamin mual muntah, kecuali kalau misalnya lagi morning sickness aja. Kalau misalnya lagi konsumsi buah zuriat, nggak pernah ngalamin yang pusing, mual muntah kayak gitu, nggak pernah. Alhamdulillah, jadi aku itu termasuk orang yang nggak punya efek apa-apa ya, ketika konsumsi buah zuriat. Nah, kalau misalnya kalian itu beda denganku, kayak gitu, berarti kalian itu kategori... Orang yang emang nggak cocok konsumsi bazuriat atau emang punya masalah di siklus menstruasi itu, tapi nggak usah berkecil hati. Kalian masih banyak kok terapi-terapi yang lain yang kalian bisa cobain, misalnya kayak vitamin-vitamin kehamilan, Blackmore, Red, Fallafit, Natur E, Apple E, pokoknya yang kayak gitu-gitu, kalian konsumsi yang ada kandungan asam folatnya pokoknya wajib dikonsumsi kalau misalnya kalian lagi program kehamilan siapa tahu hamil jadi kalau misalnya kalian konsumsi folafit atau folak itu jadi aman gitu loh untuk kehamilannya banyak juga terhindar dari cacat janin bawaan so kalau untuk berhubungan dengan buah zuriat ini itu tadi saran aku kalau misalnya kalian ngalamin yang aku sebutin tadi sebaiknya di stop aja dulu kalian konsumsi yang lain yang yang lebih aman menurut kalian yang kalian cocok, yang kalian gak pernah ngerasain efek apapun, efek buruk yang pastinya nah aku mau rekomendasiin, biasanya aku konsumsinya itu black mores black mores yang pregnancy ya teman-teman ada juga yang if folic ya, ifolic pokoknya yang tusennya ifolic nah itu tuh bagus juga buat vitamin kehamilan, bagus banget dikonsumsi, dan kalian bisa cobain itu, kalau misalnya kalian mau berpindah dari zuriat karena aku sampai sekarang masih konsumsi Black Mores. Dan itu tuh enak banget di badan. Terus jadi lebih segar aja gitu. Nah, kalau kalian belum puas dengan jawaban aku ini. Kalian bisa langsung DM ke aku ya. Teman-teman di IG aku di bawah. Jangan lupa follow dulu. Terus langsung di DM aja. Nanti insyaallah Uh, sesuai urutan aku bakal balas-balasin pertanyaan kalian pasti aku balas tapi berdasarkan urutannya teman-teman terus kalau misalnya kalian ada yang ngalamin kayak aku yang gak pernah ngerasain efek apapun ketika konsumsi buah zuriat komen di bawah kalau misalnya kalian punya efek yang kayak gimana lagi selain terlambat menstruasi komen di bawah nanti kita bahas bareng-bareng so itu aja videoku kali ini semoga bermanfaat semoga bisa menjawab pertanyaan kalian dan yang lagi konsumsi buah zuriat semangat Apalagi yang nggak ngerasain efek-efek buruk kayak gitu lanjutin aja semoga aja berhasil garis 2 dan aku doain buat kalian semuanya bisa berhasil Amin buat kalian yang baru aja mampir ke channel YouTube Uci thank you banget yang udah ngeklik tombol subscribe dan lonceng dan dukung terus channel youtube ini karena aku selalu ngebahas tentang program kehamilan yang penting banget informasinya buat kalian yang sedang mencari garis dua kayak gitu. Jadi dukung terus channel ini supaya aku lebih banyak sharingnya tentang program kehamilan yang aku pakai ataupun informasi-informasi yang wajib kita ketahui. Supaya kita bisa coba-coba kayak gitu untuk berikhtiar dengan terapi-terapi yang lain. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye!